بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزجئ خير الجزاء كل من كان سببا <coughs> Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha berkuasa Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok manusia termulia sepanjang masa beserta para sahabatnya yang senantiasa mengikuti dan menemani beliau dengan setia Syekh hafizhullah ta'ala membuka Kajian atau pertemuan pada kesempatan kali ini Dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan Khutbatul Hajah Ya khutbatul hajah ini ada di sekalian yang dimuliakan Allah Tentunya terdiri dari pujian dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga berisi tentang persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Nabi tercinta kita Nabi Muhammad alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan-utusan Allah Kemudian beliau hafizhallahu ta'ala juga memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada seluruh atau setiap orang yang berpartisipasi sehingga terwujudnya pertemuan yang bermanfaat ini insya Allah ta'ala kullahum yatrukul kitab yatrukul kalam la ahad ya'ni yal'ab bil kalam ha kaza shay di sekalian, Syekh memiliki satu permintaan. Tolong dengarkan baik-baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa atau ini adalah perintah semuanya pulpennya taruh di bawah. Jangan ada yang sibuk dengan pulpen ataupun buku. Ada di sekalian fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Nah, tamam. maaf, Syekh. Mana yani, nah. di antara adik-adik Yang sudah menghatamkan atau membaca buku ini mana? kira mana? Yang Yang ada di dalam buku ini isinya tentang apa nah. mana? Yang ada isinya tentang apa? La la la la, lemahil zom. Tidak. Zakatul khair. Ha? Man rabuka? Man rabuka? Haha. Nah. Ini adalah sebuah pertanyaan atau satu soal yang kita semua akan ditanya di alam kubur, yaitu siapa tuhanmu? <laughs> lagi deh, lagi. Jika sha'alak ai insan wa qala lak man rabbuk, esh Kalau seandainya nih ada ditanya ya, ditanya sama orang di luar, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Taqul rabbi Allah. Ya, kita sembah Allahu semua, Rabbi. Ya, jawabannya adalah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ma'na Ma rabbi Allah. Ya apa sih dibalik uh, makna dibalik perkataan kita Tuhan adalah Allah Ya ini arti dari Rob kita adalah Allah yaitu karena Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki tamam. sekarang ada-ada yang perempuan uh, Izamela siapa bangun ya Ayo bangun, iya nggak Ayo dek, jangan takut. Isamela, <laughs> apa, apa lagi yang ada di buku ini? Nama Apa lagi yang ada di buku ini? ma huwa. atau pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur? Apa dek? Ma, ma, ma, ma, ma, Ma dinuk. Kalau ada yang bertanya kepada Adeni, apa agamamu? Apa jawabannya Al-Islamu dini, dini al islam Ana Muslim. Naam. Ya, kalau kita ditanya apa agama kita, maka kita harus menjawab secara tegas bahwa agama kita adalah Islam dan saya adalah seorang Muslim. naam naam Iya deh, Bismillah. Naam. بعده pertanyaan man, yang ketiga man nabiyuk man yeah. nabiyuna siapa? siapa nabi kita deh nabi muhammad alaihi ssalatu wassalam Daiman عندما نقول النبي نقول عليه الصلاه والسلام nabi muhammad alaihi ssalatu wassalam nعم pertanyaan yang selanjutnya Apabila kita ditanya siapa Nabi kita, maka jawabannya adalah Nabi tercinta kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adanya sekalian, apabila kita mendengar atau menyebut nama Nabi Muhammad Kita itu dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wassalam Masya Masya Allah Wasalam, La, yeah. nah. yeah. kalau begitu kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? sallallahu alaihi wasallam tanpa harus mengeraskan suara tamam. nah. Nah. Nah. apa apalagi yang ada di dalam buku ini? Yang nah hmm bismillah man man khalaqani siapa yang menciptakan menciptakanku gak kedengeran sih <laughs> bisa dikeraskan sedikit suara man alladhi khalaqana wa man, wa man khalaqaki wa man khalaqani siapa yang telah menciptakan kita menciptakan adik dan menciptakan semuanya Allah Allah subhanahu wa ta'ala man khalaqan nas siapa yang menciptakan seluruh manusia Allah man khalaqan nas siapa yang menciptakan manusia man oh. khalaqan samawatu al-ardu syams wal siapa yang menciptakan langit bumi matahari dan bulan Allah الطيور, yeah. Siapa yang menciptakan uh, hewan, burung, surga dan neraka? Siapa yang menciptakan para malaikat عليه السلام? khaliq illallah subhanahu wa ta'ala intinya ada adik, adik sekalian kita harus yakin bahwa tiada pencipta ya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dia yang telah menciptakan segala sesuatu semuanya la yujan ahad minal Adam illallah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada sampai ada di atas permukaan bumi ini kecuali siapa Allah taib haa kitab ya syekh taktub jangan nulis fokus dengan apa yang disampaikan syekh ya de. ya nah. siapa sih sebetulnya yang bisa memberikan kita surga yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu siapa siapa pemilik surga itu siapa sih Allah subhanahu wa ta'ala taib siapa yang memiliki rezeki yang memberikan kita rezeki Abi apakah ayah kita yang memberikan kita rezeki apakah ibu kita yang memberikan kita rezeki apakah, kita kita rezeki? apakah presiden kita al-milyarder apakah orang kaya lah jika ya, Allah kata beliau rezeki itu bukan dari mereka rezeki itu hanya dari Allah dan kita tidak meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah Allah subhanahu wa nah ini sama nih deh kasusnya nih sama seperti halnya ketika kita meminta surga itu kita mintanya sama siapa Sama Allah maka kita minta rezeki juga harusnya kepada siapa kepada Allah naam rendama ya kun al-janin fi batna al-um mana al-lazhi arzuku mana al-lazhi mana al-lazhi al adik-adik Ketika bayi masih ada di dalam perut ibunya Siapa sih yang bisa ngasih bayi ini janin ini Makan gitu Dia bisa minum Kan dia masih ada dalam perut ibunya Kira-kira siapa yang bisa ngasih makan Bayi yang masih ada dalam kandungan ibu Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang mampu memberikan Makanan dan minuman kepada Bayi yang masih ada dalam kandungan Naam silakan <laughs> la, yang di belakang yang di belakang ustazah tolong kalau ada ustazah minta salah satu dari uh, nah. muridnya berdiri Masya Allah tamam. mana Yunzil Al-Matar Minas Sama'a Siapa yang bisa menurunkan hujan dari atas langit? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. yang bisa Kita hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya di dalam yang Kita apabila Kita yang sedang melaksanakan salat istisqa. Salat istisqa adalah salat untuk meminta hujan. Di situ kita berdoa, apa "Ya Allah, turunkanlah hujan." Nah. Wal ya. Siapa yang e, menumbuhkan tanaman dan pepohonan? Man, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, ta nah. ya. yang menumbuhkan harus mengerti bahwa kita harus mengerti bahwa kita harus kita di sini ada di sekalian sebagai manusia kita yang menanam ya kita harus menanam biji tetap harus ada usaha kita dari, dari kita kita Adapun nanti yang menumbuhkan, yang membuat e, tanaman dan tumbuhan itu nanti berkembang, ya, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. nuzul al Nah, ini ada sebuah pertanyaan nih, deh. Apa doa yang kita ucapkan ketika hujan turun? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Jangan semuanya menjawab. نعم. الله يسانعك. سبلاهني. نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم نعم. ما في مشكلة. نعم. اللهم صيبا نافعا. يعني تدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النزول للمطر فيه خير وبركة ونفع للأرض. Nah, dan yeah. Doa ketika hujan turun adalah Allahumma syiban nafian. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? bermanfaat untuk bumi bermanfaat untuk tumbuhan dan tanaman bermanfaat untuk hewan bermanfaat untuk seluruh manusia sama itu tadi pas hujan turun kalau hujannya selesai apa yang kita ucapkan setelah setelah selesai dari apa hujan turun manirif ya dari ibu-ibu eh, dari adik-adik sekalian Doanya apa ketika selesai turun hujan yaitu mutierna bismillahi warahmatihi bahwa hujan ini telah turun kepada kita berkat karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa taala kita harus tahu bahwasanya hujan ini datangnya dari dari Allah dan juga seluruh kenikmatan yang adik-adik rasakan yang kita rasakan itu sebetulnya ya pada hakikatnya itu hanya datangnya dari Allah subhanahu subhanahu wa taala بشكر تقول تقول hmm. nah. yeah. makanya بشكر kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus selalu memuji ya Allah subhanahu subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang hakiki yang telah memberikan rahmat yang yang hakiki kita kalau seandainya ditanya sama orang Bagaimana keadaan kita Bagaimana kabar kita jangan menjawabnya cuman baik jawabnya harusnya apa Alhamdulillah ya segala puji bagi bagi Allah kaya fil Bagaimana kita bisa lulus dari ujian kita menjawabnya karena karunia dari Allah kemudahan dari Allah khaifah ya. Hai ta'afit minal maradhi kalau ada seseorang yang sakit dia sembuh siapa yang menyembuhkan takul bifadlillah ya ketika kita ditanya maka kita juga menjawab kita sembuh karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala khaifahasal laka hadha ya ini ada di sekalian kalau biasanya ya ada diantara kita yang mendapatkan apa namanya sepeda baru atau mainan baru kalau kita ditanya pas ada mainan baru ini dari mana jawabannya Fadlillah. ini adalah pemberian dari dari Allah subhanahu wa taala. Ya, dari mana sih sebetulnya kita mendapatkan air ya yang lezat untuk kita minum, mendapatkan makanan, ya, mendapatkan itu semua dari mana? kita mendapatkannya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Iden daiman nzikr Allah. Ya. Intinya dari sekalian bahawa kita semuanya diminta untuk banyak mengingat Allah. Nansib an ni'mah ila Allah Subhanahu wa ya. Kita menyandarkan nikmat yang kita rasakan kepada siapa? Kepada Allah. Ma taqul min abi. Ya. Jangan apa ya? Jangan kita katakan kalau kenikmatan yang kita dapatkan ini dari ayah kita. Allah Subhanahu wa taala Yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada ayah ayah kita. Ada pertanyaan lagi doa apa yang kita ucapkan sebelum makan dan minum? Nama siapa ni? Nama. ماذا أقول قبل الطعام والشراب Sebelum makan, sebelum minum, kita mengucapkan apa? Bismillah. Coba. Bismillah. Coba ulang. Bismillah. Bismillah, apa makna Bismillah? Ya, kita mengucapkan Bismillah, apa ya. artinya Bismillah? Ya, artinya ya, kita tidak mulai makan dan minum kecuali dengan menyebut nama nama Allah. Mataqulu bismillah. Kapan kita mengucapkan bismillah? Sebelum kita makan. Sebelum kita minum. Ketika kita ingin memasuki rumah. Sebelum memasuki kamar mandi. Sebelum tidur. Bismillah, hadza dzikr 'adzim. Karena Bismillah merupakan zikir yang sangat agung. Loa Bismillah qabla qabla la Kalau kita mengucapkan Bismillah sebelum makan dan sebelum minum, setan nggak akan berani makan dan minum bersama. Bersama kita, ketika memasuki rumah, mengucapkan bismillah, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, sebelum memasuki kamar mandi, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan bismillah tujuannya adalah agar setan-setan itu lari ya, sebelum kita melepas pakaian kita juga mengucapkan bismillah apa tujuannya agar setan tidak melihat aurat aurat kita bismillah kecil, lakin fadhl kabir Ya, Bismillah Kalau begitu ya Zikir Bismillah ini Atau ucapan Bismillah ini adalah Ucapan yang sangat singkat Yang sangat pendek Tapi ternyata Faedahnya sangat Sangat banyak dan besar ya, Intinya bahwa Ucapan Bismillah Meskipun singkat, mudah untuk dibaca, tapi manfaatnya sangat besar sekali. wa ta'ala wa Ya. Pelajaran berikutnya nih ada di sekalian. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mencintai seseorang sama dengan kecintaan kita kepada kepada Allah. ونحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته. Kita juga diperintahkan untuk mencintai semua yang dicintai oleh Allah. نحب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Contohnya kita diperintahkan untuk mencintai para nabi dan para rasul alaihi musta'ala wasalam. Mencintai para malaikat malaikat Allah Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihis salam. Kita juga diminta untuk mencintai semua orang Muslim. Mencintai para ulama. Mencintai para imam. Mencintai para penuntut ilmu. Aiyahun, Ahab. Aamal yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga diminta untuk mencintai amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahab. Tauhid. Mencintai tauhid, uhibbu aqidah Mencintai akidah yang benar. Mencintai agama Islam. Mencintai ibadah salat, Mencintai ibadah puasa, zakat. Mencintai zakat, Mencintai ibadah haji dan ibadah umrah. Semua ibadah yang kita Ya, semua ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cinta, kita suka wa tidak hanya itu kita juga diminta untuk mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala masjid Mencintai masjid contohnya, mencintai kota Makkah, mencintai kota Madinah, mencintai kota Madinah, Allah wa dan juga mencintai waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. Yuhib mencintai sepertiga malam terakhir mencintai bulan ramadhan hijj, al al eh, mencin ya, mencintai hari arafah mencintai hari-hari mulia yang ada di dalam bulan La, ya, kita diminta untuk tidak mencintai setan kufr tidak suka kepada kekufuran. Tidak suka kepada kemunafikan. Tidak suka kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak suka kepada rokok. Tidak suka sama musik. Tidak suka sama perbuatan-perbuatan keji. Tidak suka tempat-tempat yang diisi dengan kemaksiatan. Tidak suka dengan khamer. Kenapa kita tidak suka itu semua? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua tidak suka dengan hal-hal yang Allah haramkan. Taib. Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa berdiri? Siapa bonde? Iya, siapa bon berdiri? <laughs> Jangan malu deh enggak digigit. Naam. Naam. Ad'uman Ketika kita berdoa memohon, kita memohon kepada siapa? Apakah kita boleh meminta dan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal? Tidak. Tidak boleh. Apakah kita boleh meminta dan berdoa kepada jin? Apakah boleh kita berdoa kepada para malaikat? Berdoa kepada orang-orang soleh, para wali? Tidak. Tidak boleh. Kita hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah ini ada sebuah kaedah besar ini, Dek. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita tahu doa adalah ibadah, berarti ibadah itu tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Hal mungkin an asjud. Lagiain Allah asyidhulil qabr. Apakah boleh ya seseorang sujud kepada selain Allah? Contohnya misalkan sujud untuk kuburan atau yang semisalnya? Boleh, ya? Tidak boleh. Hal yang mungkin dan adzabh ashabil qabr. Apakah boleh seseorang menyembeli sesembelihan menyembeli hewan tujuannya untuk orang yang sudah meninggal? Tamam. Iya, لا, tidak boleh. <laughs> طيب, siapa yang Tidak. menyebutkan untuk syekh Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Islam Tidak. Tidak. Ah, berapa jumlah rukun Islam? 5. Rukun Islam ada 5. Mahya. Apa saja? La nah, awal syai. Şey. Yang pertama, masih salat dulu. <laughs> Asyhadatan. <laughs> ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat yaitu apa ucapan saya bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya Al rukun yang kedua as-salahtaqta rukun yang kedua kalau jawabannya hanya salat saja salah Iqam as-salat <laughs> Jawabannya adalah mendirikan salat. Nah, as-salis Yang ketiga. Rukun yang ketiga. Menunaikan zakat. Dan Yang keempat? Puasa di Rajab atau Syaban. Wa ashabul Rajab? Saum Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Wal khamis Haji haram yang di Makkah. Tamam. Yaitu yang kelima, rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil haram Di mana Baitullahil haram Di kota Makkah. Tamam. Arkanal iman. Nah, sekarang ada-ada nih, yang di sebelah kiri, rukun iman. Ada berapa? 6 Rukun iman ada 6 Enam. Naam. Al awal. Yang pertama. Anto menabillah beriman kepada Allah. Wa malaikat beriman kepada para malaikat. Wa kitab beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rasul beriman kepada para rasul. Wal yamil akhir beriman kepada hari akhir. Wal imam bil qadai wal qadar dan beriman terhadap qadar dan qadar beriman terhadap takdir. Baik. khalas na'atihum asher daqaiq yaktubu fiha lakadna ubaadain nabda okay. nah. syekh uh, ingin memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk istirahat sejenak 10 menit tapi untuk menulis ya harus ditulis memang sudah ada bukunya tapi harus nulis ya ya harus nulis kalau bisa nggak mencontek bagus harus nulis di kertas ya harus nulis di kertas tadi apa saja tadi yang disampaikan oleh Syekh setelah 10 menit baru kita mulai lagi setuju ya, ya.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 <coughs> ya. kata ta'ala setelah menyampaikan muqaddimah di sesi yang pertama tadi kita telah mengambil pelajaran tentang siapa Tuhanmu annallah khalaqana kita juga tadi telah menyampaikan bahawa Allah telah menciptakan kita. ورزقنا. Allah yang memberikan kita rezeki. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. إلا الل... إلا tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak salat hanya untuk Allah. Tidak berdoa hanya untuk Allah. Tidak salat kecuali hanya untuk Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada nansib, kul ne'ma ilal ilallah Subhanahu wa Taala. Kita harus menyandarkan semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hanya kepada Allah. Nama. Wathkarna arkan al-Islam, warkan al-Iman. Kita juga telah belajar tadi tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun Iman. Nama. Sekarang nuriq, nafar shay alil an nabiyina Muhammad alaihi salatu Wasallam. di sesi ini ada adik sekalian kita ingin tahu sedikit kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam ما هو اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيبنا من نبي محمد <تصفيق> نعم اسمه عليه الصلاة. سيبنا من نبي kita من نبيك محمد بن عبد الله <تصفيق> نمايا دلها محمد بن عبد الله تمام وينتسب إلى نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad garis keturunannya ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampai kitab nuzul ala nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mujizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apa namanya? Ah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa namanya? Al-Quran, Al-Quran, al nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Kau lihat, kau nggak baik, nggak baik kalau sananya Syekh sedang berbicara kita ngobrol sendiri. Amshi ana, Kita beliau, ya, kita pergi, selesai, Syekhnya pulang. Kemudian kalian ngobrol di sini enggak apa-apa? Ana ضيف عندكم. Karena saya di sini saat ini posisinya sebagai tamu. Ah, mungkin. Apa boleh Syekh pulang? خلاص ابقى ولا احد يتكلم. Baik kalau begitu Syekh akan melanjutkan tapi jangan ada yang ngobrol. الذي يتكلم كأنه يقول انت لا تتكلم. Ya, yang ngobrol tadi saya akan-akan ya dia meminta Syekh untuk jangan bicara biar dia saja yang ngobrol dia saja yang bicara nah nabi sallallahu alaihi wasallam ayy insan yandhur ila wajah nabi sallallahu alaihi wasallam ya Arif annahu sadir ya setiap orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti bisa yakin bahawa Nabi Muhammad adalah sosok orang yang jujur. Sadaqullah Subhanahu wa Taala. Ya, Allah Subhanahu wa Taala mempercayai Nabi Muhammad. Wa ayad Allah Subhanahu wa Taala, hafaz Nabi, alaihi salat wa bil ayat Dan Allah Subhanahu wa Taala, ya, meng mengirim banyak mujizat-mujizat -mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya memberikan kabar gembira akan kedatangan Nabi Nabi Muhammad. Nah, nabi Da'wahnya Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada apa? Apa dakwahnya Nabi Muhammad? Naam. Yad'u ila at yad'u ila ibadati Allah wal kufri bit-taghut wal kufri bil asnam wa tark Naam. Nah, Dakwah Nabi Muhammad berpusat kepada menyeru kepada Tauhid Allah, ta Allah subhanahu wa ta'ala mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan mengingkari serta mengkufuri segala hal yang disembah selain selain Allah ya agar kita menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan An nabi Muhammad alaih salatu wassalam huwa basyar مثluna, Mythluna, مثl An-Nabi alaih salatu wassalam lakin huwa temayyaza anna bianna Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Nabi kita Itu adalah manusia biasa Sama seperti kita Hanya saja Perbedaannya dari sekalian Antara kita dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Turun wahyu kepada Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Alaihi wasallam Naam barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad maka dia akan mendapatkan jaminan surga dan yang tidak taat sama Nabi Muhammad dia akan terancam dengan api neraka na'am kaifanusalli Pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita salat? Awan cuma lah, cuma sallok. Atau ada ada sekalian tidak ada yang melaksanakan salat? Hah? Nussallie, Aulah Nussall. Kita salat atau tidak salat? Hah? Al-Muslim lah, budio Nussallie. Seseorang yang mengaku dirinya Muslim maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Asyaitan Nussallie? Apakah syaitan salat? Lah. Wal kafir yusalli Satan tidak salat Apakah orang kafir salat? Tidak Munafik yusalli Apakah orang munafik salat? Tidak <tuh> Munafik yusalli Lakin yalab Yalab Yalab Orang munafik Mereka itu melaksanakan salat Tapi <tuhun> Alleed... mereka bermain-main dalam salatnya الصلاة, ya, Orang yang bermain-main Ketika salat Berarti Dia ada sedikit kemiripan dengan orang munafik idza la natul kasalah kita harus melaksanakan salat dan kita tidak boleh bermain-main di, di dalam salat bagi yang ingin bermain-main maka bermain mainnya di, di luar di luar salat baik Man wudu? siapa yang biasa sholat tanpa wudhu? Man Siapa yang munafik. Wudu? <laughs> yeah. munafik wudu. Yeah. Orang munafik. Orang munafik yang biasa sholat tanpa tanpa wudhu. Nah, kalau ada, ya yeah, diantara kita. Orang salat tanpa wudhu, maka dia memiliki ciri dan sifat orang munafik. Wal munafiq nasra afa salama يدخل Dan orang munafik ya itu masuk ke dalam akan dimasukkan ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dari sifat tersebut. Idza la bud qabla an maka sebelum kita melaksanakan salat kita diperintahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Dan setelah berwudhu kita melaksanakan salat dan tidak bermain-main dalam salat kita. Kita salat dengan tenang dengan tumanina tidak terburu-buru dalam melaksanakan salat. Apa faedahnya sih kita salat? mana faedahnya? apa faedahnya? ada faedahnya nggak kita salat? wujud faedah atau tidak wujud faedah? ada faedahnya atau tidak kita melakukan salat? tidak tidak wujud faedah, bal faa'id li salat ketiara tidak tidak ada faedahnya salat, tapi salat memiliki banyak faedah tidak hanya satu faedah saja tapi faedahnya sangat sangat banyak. al faedah anna kaindematu salatakum muslim Ya, ketika kita salat di antara faedahnya itu menunjukkan bahawa kita adalah seorang muslim. Al faida annaka indama tusalli wa tasjud yakun aqrab ma yakun bain al abd wa bain rabbi. Ya, di antara faedahnya juga ketika kita melaksanakan salat, posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin lebih dekat ketika di dalam sujud. Afdal syai' fi hadhihi ad-dunya Bahkan ya amal perbuatan yang paling mulia di dunia ini adalah Salat. Ahab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Jadi labuh, nampun nihub ma yuhub Nabi Alaihi Salatul Salam. Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga cinta sama salat. Kalau Nabi cinta sama salat, maka kita sebagai umatnya juga harus sama-sama cinta kepada ibadah salat. Al Salatanhaan Fhasha Wal Munkar. Faida berikutnya ibadah salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Izhar, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah salat di dalam masjid mereka berkumpul bersama ini menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin semakin meningkat Islam yeah. yeah. Siapa yang suka berkumpul dan bersatu sebetulnya yaitu mereka orang-orang orang-orang Islam Kenapa karena mereka Selalu berkumpul dalam sehari berapa kali? Lima, lima kali melaksanakan salat lima waktu. Dan istimewa ya, setiap tujuh hari dalam salat Jumaat. Tidak hanya itu, setiap satu pekan sekali seluruh kaum muslimin bertemu bersatu untuk melaksanakan ibadah salat jumat Ma ajmal hada din. Ini menggambarkan tentang betapa indahnya agama. Islam. Ya qul alhamdulillah Islam. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min Nabi Muhammad alaihi salatu was Lebih dari itu, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai mengikutnya atau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Idaan ntauazq qabil alsalah. Berarti tadi apa yang kita bisa tarik kesimpulannya? Berwudu terlebih dahulu sebelum salat. Qabil alwudu akul bismillah. Sebelum memulai wudu mengucapkan Bismillah. Atma'lmu wa astanshiq wa astanzer selanjutnya berkumur dan beristinsyak beristinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung jangan dimasukkan terlalu dalam ya. kemudian air tersebut dikeluarkan kembali itu namanya istinfar setelah berkumur dan beristinsyak mencuci muka Thum, membasuh muka selanjutnya membasuh, uh, tangan bagian, bagian ya, membasuh tangan bagian kanan membasuh tangan bagian bagian kiri yang setelahnya dari ujung jari sampai siku. Nah, nah. Ya. selanjutnya bah, setelah membasuh kedua tangan apa yang dilakukan yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala sebagaimana yang beliau contohkan dimulai dari bagian depan kepala kemudian hingga bagian belakang kepala ya. Hingga bagian belakang kepala terus kembali lagi. Setelah kembali ada, ada sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita memasukkan dua jari telunjuk kita ke dalam ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu ibu jari al al setelah itu membasuh kaki bagian kanan terlebih dahulu -ka Ya bersamaan dengan kedua mata kaki juga ikut dibasuh baru setelahnya bagian kaki kiri bersamaan dengan kedua mata kaki ikut dibasuh juga setelah selesai wubuh kita <coughs> melaksanakan salat nah. ya. Yang enter, Ta ala. Ta ala menghadap ke Ini di ya sebelum melaksanakan di pastikan kanan. dahulu untuk menghadap ke arah di ke sebelah arah kita adalah ke Kaabah Kaabah terletak di kota di maka. ketika salat, matanya jangan kemana-mana, matanya fokus ke tempat sujud, sujud kita. Ya, ketika salat juga jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak mengangkat pandangan kita ke atas. Tolong. Tidak banyak bergerak, jangan banyak bergerak ketika melaksanakan salat. أقول الله akbar Ya, setelah itu semuanya diperhatikan, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, madmumat al -asabi. Ya, jari-jari jari, -jari, jari kita kita kumpulkan, kita nah, rapikan. Ya, tepat, di, ya, nah. te, tepat di. Nah, tepat di telinga kita ya, tidak tidak harus sejajar, tepat di depan telinga kita bagian. Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Thoma Batin ala zahir ya, telapak tangan kita diletakkan ke punggung tangan tangan kiri hakada hona nah, diletakkan di pergelangan tangan tangan kiri nah, atau, atau boleh juga dengan menggenggam atau dengan menggenggam ya so. Suma, setelah itu apa yang dibaca? apa sebagaimana oleh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 setelah membaca doa istiftah kita membaca A'udzubillahimbinasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim setelah itu membaca surat al-fatihah harus kita baca surat al-fatihah di dalam sholat di dalam sholat kita kemudian setelah selesai membaca surat al-fatihah mengucapkan amin bismillahirrohmanirrohim qulhuallahu ahad setelah membaca surat al-fatihah juga membaca bismillahirrohmanirrohim untuk permulaan sebelum membaca surat setelahnya contohnya surat al ikhlas misalkan ya. kata beliau kakinya coba perhatikan ketika seseorang melaksanakan sholat itu jangan terlalu lebar jangan terlalu sempit ya sejajar dengan dengan punggung nah badan yaqula akbar yarkah Ya, setelah membaca surat tadi mengucapkan Allahu akbar lalu rukuh. Nah, nah <laughs> Allahu ininya apa namanya lututnya digenggam, digenggam lututnya. Nah, -ras ala Punggung dan kepala itu harus lurus sejajar, jangan jangan lebih tinggi ya. Kepalanya harus lurus dengan dengan punggung. Mal apa yang diucapkan ketika ruku? Al Azim khata. Al Azim. Subhana Rabbi al azim pakai huruf z itu salah. Yang benar al azim. Yang betul adalah al azim. Al azim. Kemudian, baina ya. ruku yaqul sami'a Allahu liman hamida. Dari ruku, ketika bangun dari ruku, ya, dari awal bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamida sampai berdiri tegap tidak. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamida jangan setelah berdiri, tapi dari awal ingin bangun dari ruku, ya. Ketika tubuh kita telah berdiri tegap tidak, kita mengucapkan Rabna walakalham. Ah, Tidak beliau, ketika kita sujud, jangan kita sujud di atas peti, jadi agak dibuka sedikit bagian keningnya. Ya. Ya. Ketika sujud, yang perlu yang perlu untuk diperhatikan adalah jari jemari harus nempel, jari jemari kaki harus nempel dengan dengan tanah dan juga kening serta hidung kita harus nempel dengan tanah dan kedua telapak tangan kita juga harus nempel dengan tanah begitu juga kedua lutut kita tidak boleh mengangkat kaki seperti itu dan tidak juga meletakkan memangku kaki di, satu di atas lainnya harus persis seperti itu Kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Aala. Allah Akbar. Setelah itu bangun, mengucapkan Allah Wakbar. Dan ketika duduk di antara dua sujud, apa yang diucapkan? Rabbeq Firli. Akbar. Sujud kembali. Subhana mengucapkan Subhana Rabbiyal Aala. Allahu akbar. Allah akbar Fatiha. mengucapkan, al uh, kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan, "Allahu akbar" dan kembali membaca surat Al-Fatihah. Nah. Nah, mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" dan membaca surat Al-Fatihah. <tuh> Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang kita hafalkan. Allahu akbar. Setelah itu, ruku' kembali untuk rakaat yang kedua. Dan sama mengucapkan subhana rabbiyal ketika rukuu. Sami liman hamida. Setelah uh, di saat bangkit dari rukuu mengucapkan sami Allahu liman hamida hingga tegak dan mengucapkan rabbana walakal hamd ketika i'tidal. Kemudian sujud mengucapkan Allahu akbar Subh Rabbi al Membaca subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Bangkit dari sujud untuk dulu di antara dua sujud mengucapkan Allahu akbar. Rabbe. Di, di saat duduk di antara dua sujud Mengucapkan Rabbik Firly Rabbi Kemudian sujud lagi Untuk yang kedua kalinya Subhana Rabbi Membaca Subhana Rabbiyal A'la Bangkit lagi dari sujud -tashahud. Kemudian tasyahud yang pertama tashahud. Siapa yang bisa membacakan untuk Syekh Tashahud Ayo Bismillah nah. التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Allahumma shalli ala ibrahim wa ala, ala innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala, ala muhammad kama barakta ala ibrahim, wa ala, ala innaka hamidun majid Jangan. nah membaca tasyahud ya tadi sebagai ya, membaca tasyahud dan juga shalawat ibrahimiyah nah. Setelah itu berdoa. Allahumma na'udhu bika bin jahannam wa al wa al-mahya wal-mamad wa Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berasi. Hanya. Ma'asmaaakahala. Nama. Nah. sekalian, setelah membaca salawat Ibrahiminya, kita dianjurkan eh, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat hal yang dibacakan oleh Syekh Allah Taala. Setelah itu semuanya dibaca, selesai, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ketika salam yang kita lakukan adalah hanya menolehkan kepalanya saja, tidak perlu menolehkan badan kita, menolehkan ke kanan dan ke kiri. Itu yang betul, tidak men, eh, tidak apa namanya, tidak menolehkan kepala kita ke atas dan ke bawah. Nah, nah. Hal wujud soal apa ada pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan? <tuk> Sudah mohon dibantu. ada adanya jangan ada yang berbicara, jangan ngobrol sendiri. Naam Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mas. تعال تعال maju dek maju ke depan dek tolong kasih jalan buat adanya maju ke depan <tip> naam hada madha laday yalla qul ana asma' ismi sofian naam naam Masya Allah yakul mahiya tariqa an akuna waladan salihan nah pertanyaannya bagaimana caranya agar kita menjadi seorang anak yang saleh awal shaykh şey, tadu Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita menjadi anak yang saleh, yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan anak yang saleh. Apa yang kita baca ketika kita berdoa yaitu ihdinash eh siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling baik untuk diucapkan. Atsani la bud an yakun asdiqai Asdeqa taibin, sailehin. Kemudian, ya, yang kedua agar kita menjadi anak yang soleh. Kita tidak berteman kecuali dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. لا أصحاب الأشراف. Ya, kita tidak boleh berteman dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak baik. لا أصحاب ملاصق tidak berteman dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak berteman dengan orang-orang yang suka merokok. Tidak berteman dengan orang-orang yang masih mendengarkan musik. Tidak berteman kecuali hanya dengan orang-orang yang salih. Ya. Aizan labud an abhath an ustaz. Ajrus, Alaihul al Quran dan Sunnah Masjid. Ya. Setelah itu, agar kita menjadi anak yang saleh adalah mencari guru yang tepat yang bisa mengajarkan kita Al Quran dan Sunnah di dalam Masjid. Ucill Masjid. Ya. Dan juga di antaranya kita berusaha untuk melaksanakan salat lima waktu di Masjid agar menjadi anak yang soleh mendengar dan taat terhadap perintah kedua orang tua ya, dan juga harus taat sama guru-guru sama kita kenapa? karena guru itu statusnya tidak jauh beda dengan ayah kita Wallahu a'lam. seperti itulah kurang lebih cara menjadi anak yang saleh masya allah oh dibuka ya ada ya. soal nashir masya allah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abra tidak ada soalnya salamualaikum rasulullah wassalamualaikum bagaimana cara agar keislaman dapat terjaga di zaman sekarang ini yang penuh media sosial seperti youtube game dan lain sebagainya ada soal awal kau harus nafzat في مثل هذه الازمنه التي انتشرت فيها الاشرار في المواقع الدراسه مثل يوتيوب مثل الجيم السؤال الثاني جيكا انا قام بالوالد melakukan dosa dosanya bagaimana apakah tetap adil الطفل الذي لم يبلغ لم يبلغ اذا قدم يعني يعني هل هل يعني هل يبقى ذنبه أم ام كيف نعم كيف يقول كيف نربي الأولاد pertanyaan kita beliau Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kama -anak? rabban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya, rabbas sahabah radhuallahu alaihi cara kita mendidik anak-anak kita adalah sebagaimana yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dan juga para sahabat yang mendidik generasi setelahnya la nahtaj Jangan beralasan bahwa kondisi masyarakat telah terjadi banyak perubahan Tapi justru tugas kita adalah bagaimana cara melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat Hunak, عندنا, huna, bفضل الله عوائل كثيرة صالحة, bفضل الله. Alhamdulillah ya di sini atau di daerah ini atau di Indonesia masih banyak keluarga keluarga yang memang mereka terpandang termasuk orang-orang yang saleh nah, dengan izin Allah. Daima Nado le Rais al-Bilad bissalah. Ya. Di antara tugas kita juga harus banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pemimpin kita dikaruniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Negoi l pihkuma, syurta, negoi ummal, negoi muslim. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan untuk seluruh uh, uh, uh, seluruh anggota uh, seluruh apa? untuk presiden kita kita mendoakan kebaikan untuk menteri-menterinya kita juga mendoakan kebaikan untuk uh, untuk para uh, polisi, mendoakan kebaikan untuk seluruh yang yang bekerja di, di negara ini naam wa idha adhnab al-abd apabila seseorang terjatuh dalam dosa mada yasnaq apa yang harus dilakukan oleh dirinya? Ya tuub, ya stagfir, ya apabila seseorang dari kita berbuat dosa, maka langkah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan Istighfar. Ya ya Seorang Muslim tidak boleh berdusta. As-Sidq adalah jalan keselamatan. Fa sana Cna'al Wala'd Ya. apabila salah seorang di antara kita ada di sekalian ada yang berbuat kesalahan jangan pernah berdusta harusnya apa yang dilakukan datang kepada ayah kita datang kepada bapa kita, kita katakan wahai ayahku, saya tidak akan mendustakanmu sedikit pun saya terjatuh dalam kesalahan dan saya sekarang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta ma'al mudarris, aqul yeah. ya ustaz ana sana'at kada wa kada akhta'at atub, ana la akthib alayki ya ustazi, ana aqul as-sidq, was-sidq manja. Ya, begitu juga terhadap guru-guru kita Apabila ada di sekalian ada yang berbuat kesalahan Jangan pernah berbohong Datang kepada Ustaz Wahai Ustazku Wahai Guruku Aku tidak akan berbohong kepadamu Aku telah berlaku kesalahan Berbuat kesalahan Tolong maafkan aku Dan aku tidak akan mengulanginya lagi Aku bertobat kepada Allah Aku jujur Dan kejujuran adalah jalan keselamatan Al-Kadhib Nassal'afu Al-Salama Yajjal Al-Qadiyah Tazid Wasaid Yonhil Qadiyah. Adapun kebohongan dan kedustaan itu sebetulnya tidak memecahkan masalah, tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi menambah masalah di atas masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah kejujuran. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahu Cigir. Qabla An Yubath. Kano Yaqool Anhu Kuffar Makkah Anhu Sadiq Al Amin Alaihi Salatu Wasallam. Tentunya. Ada... Men Cigir Wahu Sadiq. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus oleh Allah subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, beliau ini sudah terkenal di tengah-tengah bangsa Quraisy bahwa beliau adalah orang yang jujur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong. Nah, nah ah. soal, ada pertanyaan? نعم نعم سيكو نعم يلا اقول ارفع صوتك خلاص ها قول طريقة لطقوية حفظ القرآن ها؟ تقوية حفظ القرآن حتى الحفظ يبقى يعني حفظ القرآن نشوف هذا شنو نعم <تصفيق> عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمع. سيني مجو لكي جو باري مجو لكي جو <تصفيق> نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نعم آمين يا رب حضرتك ما شاء الله تفضل نعم Masya Allah. Nama. Ya, Qol. Aa. Min Allah Subhanahu Wa Taala. Anya jgallani. Min Duaat Ilallah. Ya. Tadi teman kita bertanya bahwa. Dia ingin menjadi seorang da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah, yang mengajak manusia ke dalam jalan kebaikan. La ta'qul urid an akun mitla fulan wakadha la, qul urid an akun mitla nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jangan kita mengatakan bahwa saya ingin menjadi seperti fulan dan fulan. Harusnya yang kita katakan adalah, kita ingin menjadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwat kul muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri teladan bagi setiap muslim. Naam. Fa asna'? Apa yang saya harus lakukan? Ana huna fi Indonesia. Ya, sementara saya berada di Indonesia, hal mungkin di Andalusia nafsu belajar, apakah mungkin bagi seseorang untuk belajar di Indonesia? Namp, ya jawabannya jelas tentu. Jika belum tabdah anta di Andalusia, di talab ilm belum tabdah di Aymaka, la di Madinah, la di Aymaka. Kalau kita tidak mulai dari sekarang di Indonesia untuk belajar maka di tempat manapun kita tidak akan bisa untuk belajar di Madinah ataupun nah, di manapun. Baik baik Ada banyak orang di Indonesia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka rajin belajar. Tidak hanya itu, mereka rajin belajar, rajin mengamalkan, bahkan sampai sekarang mereka menjadi para para pengajar. Mereka menjadi guru. Fa Allah subhanahu wa taala amarak bishayain. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan dua hal. Awalnya, tebzel kul magtak Allah menkuwa terjtehd istihad kahir. Yang pertama adalah kita harus berusaha sekuat tenaga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar asani anturid bihada Allah subhanahu wa ta'ala nas anak alim ya setelah kita bersungguh-sungguh dalam belajar kita juga harus ya menuliskan niat kita di mana kita tidak melakukan itu semua untuk dikatakan bahwa kita adalah seorang yang pandai seorang yang alim akan tetapi kita belajar semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala nah محفظن القرآن كيف نحفظ القرآن؟ بعدي القرآن؟ حفظ القرآن سهل أو صعب؟ كذا محفظ القرآن مده أو صعب. بعضهم يقول صعب، سهل. يقول صعب. من هفل القرآن مده. لماذا؟ Kenapa mudah? Karena Allah Yu'aini على حفظ القرآن. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong orang-orang yang akan menghafalkan Al Qur'an. ومسابقات القرآن في العالم كلها أكثر من يشارك من غير العرب. Dan perlombaan-perlombaan Al Qur'an di seluruh dunia, para pesertanya kebanyakan bukan dari bangsa Arab. Man yang hafaz Al Qur'an akther, Al Kibar al الصغار mana yang lebih banyak menghafalkan Al-Qur'an yang masih kecil atau yang sudah dewasa mana tentunya hafalan anak-anak lebih baik daripada hafalannya anak dewasa nah. kalau begitu ada di sekalian kita harus mulai untuk menghafal bagaimana cara bagaimana cara menghafal menghafal cara menghafal yang benar adalah dengan mendatangi seorang guru ah. yang pertama kita betulkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita terus kita ulang ulangi hafalan yang kita baca ayat. setelah itu kita berusaha untuk menulis ayat suci Al-Quran dengan tulisan kita <tuh> Dan juga setiap hari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita ingin hafalkan. Baik itu dengan suaranya Al-Husari atau dengan suaranya Syekh Al-Hudhaifi. Al setelah itu baru disetorkan ke, kepada Ustadz. Dan juga setelah kita hafal, kita salat. Kita baca dengan bacaan yang baru kita hafalkan bud, Dan kita harus ya berusaha menjaga hafalan Al-Qur'an kita. Selalu kita berusaha menjaganya dengan murajaah. masya Allah, min min Yalla yalla, jangan kita menunggu untuk belajar sampai kita berada di tanah madinah terlebih dahulu jadi kalau bisa kita mulai belajar dari saat ini, dari sekarang kita mulai belajar. Karena Madinah. Karena sebagian orang cara berpikirnya keliru. Ilmu itu hanya ada di kota Madinah. Dari sekarang kita harus bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu. dan kita takriban bahwa kira-kira sosok orang yang wajahnya bercahaya dan memakai sorban hijau yakulura fil manam rajulan wajhu فقط الله تعالى يعلم ما الذي يجول في فكرنا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. الله سبحانه, الله سبحانه وتعالى. يعلم الذي في سرك يعلم كل شيء حتى الذي سيقع حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع؟ الله سبحانه وتعالى ini merupakan akidah ya, dari sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang ada dalam hati kita, mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Dan Allah mengetahui apabila sesuatu tersebut terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi. Allah mengetahui semuanya. muslim. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan oleh seorang muslim yaan Muslim ma yaqul La anta Muslim, taqul anta Ma Seorang Muslim tidak layak, tidak pantas bertanya kenapa salat Fajar itu dua rakaat. Sebaliknya seorang Muslim harusnya adalah mengatakan bahwa wahai Tuhanku, wahai Rabbku, Engkau lah yang memerintahkan dan aku yang mentaati sebagai seorang hamba ada beberapa pertanyaan yang memang tidak boleh dipertanyakan oleh seorang Muslim. Muslim. Ya, seorang Muslim mengucapkan, saya beriman, saya percaya, dan saya berserah diri kepada Allah Subhanahu ta'ala dan saya bangga menjadi seorang Muslim. Ya Allah. Bagaimana cara cara menghafal Al-Quran tanpa merasa berat bagaimana untuk menghindar dari kesyirikan bagaimana cara kita menghindar dari Syirik, caranya nih ada di sekalian yang pertama harus kita belajar terlebih dahulu, apa itu kesyirikan agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian, yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang ketiga kita juga harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berbuat syirik. Laa natshebbah bil mushrikin. Yang keempat kita tidak menyerupai hal-hal yang merupakan kekhususan orang-orang yang suka berbuat syirik. Laa nujjebhim, laa nanzur ilayhim. Kita tidak boleh berbangga terhadap mereka ya, dan kita tidak melihat mereka seperti pandangan yang terhormat. Nah. Anak izin bertanya untuk do berlindung empat hal sebelum salam itu yang benar di jahanam dulu atau atau dulu sahih atau bagaimana cara menjadi pribadi yang baik كيف نكون شخصية طيبة قل نكون له هذا أنا بني أطمئن ليس وكاء من الغلاج أنا بكتنا من ديها أفقا أنا بوز أقول عنده صادير يحب يسمع الغينة وأنا يعني قريب جدا ولأنا أقع في الذنب نعم خلاص بس بس خلاص أطر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نصيحة نختم بها هذا Ajaran, insya Allah. Kata beliau, beliau ingin sudah cukup ya. Pertanyaannya cukup sampai di sini. Kata beliau, beliau ingin menyampaikan sebuah nasihat. Nah, nah, nah. an, wallahi, Kata beliau, beliau ingin menyampaikan sebuah nasihat terakhir untuk kita semua. Kita sekarang sedang berada di atas kenikmatan yang besar. Kita di antara kenikmatan yang kita rasakan di dalam madrasah ini, kita berada di sekolahan ini. Ante amfi afzal wadzifa fil-alam. saat ini ada di sekalian sedang berada di satu posisi yang sangat mulia di, di seluruh dunia. Ba'za al-aulat tashova hamal-an fil-shawar. Kita melihat sebagian orang ya seumuran dengan adik-adik, ada -adik -adik yang mereka di jalanan, duduk-duduk saja di sana, tidak mau belajar membaca, tidak mau belajar menulis, dia tidak memiliki pakaian yang layak. Antelan huna, masha Allah, filbas jayid, yujud tamam, yujud macan, jayid, asatiza, walhamdulillah, labud nahmad Allah ala hadi nigma. Ada pun kita, ada yang ada di sini. Kita memiliki pakaian yang bagus, yang layak, tempat yang cocok untuk belajar, ada makanan, ada minuman, semuanya telah dicukupkan, dan juga ada ustad-ustad yang bisa mengajari kita. Ini adalah kenikmatan nyata, tak terhingga. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan ini yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan pernah mengira adik-adik sekalian bahwa ustadz itu adalah guru-guru saja. Setiap orang dari kita itu adalah guru, adalah ustadz. Nama mungkin Anda al ustadz. Ya, boleh jadi ya salah seorang di antara adik-adik sekalian ini yang nanti mengajari ustadz. Mau ustadz? Yeah. على مع yeah. boleh jadi yeah. Ustadz akan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada salah seorang di antara adik-adik sekalian kenapa? karena adab Seorang penuntut ilmu sangat terlihat sekali pada diri, pada dirinya, ya sama seperti halnya Malaikat Jibril, alaihissalam ketika datang kepada Nabi, salam untuk belajar. Tapi Nabi, saw menamakan Malaikat Jibril dengan apa? Dengan sebutan ustaz, dengan sebutan guru. Padahal status dia adalah seorang yang yang belajar. Maka ada, -ada sekalian, ya. Di sini ada sebuah permintaan dari syekh, semuanya harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu kerjasama antara adik-adik dengan para guru, para ustaz. Dan juga bekerjasama yang baik dengan teman-temannya. La <tip> tufsid al madrasa, lennu mungkin wahid, yakun sebab li fasad al madrasa, la, nahnu nahris alal... Salah al-Madrasah. Nah. Adik-adik ad ad sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu SWT, kita semua harus bersemangat untuk menjaga keindahan pesantren ini. Menjaga persatuan pesantren ini. Jangan sampai ada di antara adik-adik ad sekalian yang membuat kerusakan sehingga membuat Madrasah ini, membuat sekolahan ini menjadi sekolahan yang tidak baik di pandangan atau di pendengaran orang. Jika ada ada masalah atau apa-apa, apa-apa, apa-apa, apa-apa, di Madrasah, تعال الالإدارة. Ya, kalau ada di antara adik-adik sekalian ya yang melihat misalkan adanya hal-hal yang kurang tepat, maka jangan ngomong di luar. Ya, disampaikan kepada para guru, disampaikan kepada para para ustadz yang bisa menyelesaikan masalah. Al Sekarang uh, beliau ingin menyampaikan nasihat untuk para guru dan juga Uh, apa pihak-pihak uh, yayasan yang ada di sekolahan ini? Arabiah mahtaj. Insyaallah yang akan beliau sampaikan. Yeah. Apapun yang kita suka sebagai seorang guru, ya. Yeah apabila guru-guru kita memperlakuk, memperlakukan kita dengan hal tersebut atau kita suka melihat anak-anak kita diperlakukan oleh guru dengan cara yang baik maka cara yang terbaik itu kita harus bersikap juga terhadap anak-anak didik kita hal عندما كنت طالب atau hal تحب لاولادك ان ياتي المدرس متاخر atau يغيب عن الدرس ketika kita menjadi seorang santri ketika kita menjadi seorang murid apakah kita suka ketika melihat guru kita datang telat ketika melihat guru kita absen dan tidak mengajar dengan baik apakah kita suka ketika kita menjadi seorang murid ya sementara guru kita menghina kita ya Terus berbuat kasar kepada kita, atau tidak menjelaskan dengan penjelasan yang benar, atau membuang-buang waktu pelajaran yang merupakan hak, atau, atau bermain-main dengan HP di waktu mengajar. talib fil siapapun diantara anak didik kita yang gagal maka sebab kegagalan mereka adalah anda wahai guru apabila anak didik kita sukses berprestasi ini menunjukkan prestasi juga terhadap, terhadap para guru dan sebaliknya apabila anak didik kita gagal Ya tidak berprestasi itu sebabnya adalah kita. wa ta'lim. Ya kita sebagai seorang guru harus banyak belajar tentang sarana dan tata cara mengajar. Acarbia. Dan juga sarana mendidik pendidikan. Kita harus terus maju ke depan kita harus tahu memecahkan banyak problematika yang terjadi di tengah-tengah para santri kita tulis kul setiap uh, pekan kita berusaha untuk kumpul bersama orang-orang uh, bersama yang ada di kantor dan juga bersama para ustaz mencatat semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dicarikan solusinya nah. Kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. fil anta ibadah. Ya, kita harus sadar betul bahwa ketika kita berada di kelas kita sedang berada di dalam sebuah ibadah. Man al-Imam syafii rahimahullah. Siapa sih yang mengajar ke Imam Syafi'i rahimahullah? Al-Fatihah. Siapa yang mengajar ke Imam Syafi'i surat Al-Fatihah? Lahad ya'rif Mungkin ummu tidak ada yang tahu siapa yang mengajarkan Imam Syafi'i. Boleh jadi dia adalah ibunya. Kul ujur asy-Syafi'i li rahimahullah, al-Imam rahimahullah surah al Kul salai kul al-an coba renungkan Imam Syafi'i taala siapa yang mengajarkan beliau surat Al-Fatiha ah? kita tidak mengetahuinya tapi kita bisa merasakan bahawa pahala yang didapatkan oleh Imam Syafi'i dari membaca surat Al-Fatiha ah, dari ilmu-ilmu yang beliau tebarkan dan sebarkan mereka adalah guru-gurunya Imam Syafi'i yang mendidik Imam Syafi'i ketika mereka berada di posisi seperti anak didik kita sekarang saat ini yaitu di kelas ibtidaiyah maka Seorang guru harus sadar betul bahwa kita sedang berada dalam sebuah profesi yang sangat luar biasa. Usahakan sebelum kita masuk kelas untuk mengajar, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta jalan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. ya Yani. Al ala limada tukassr, limada ya, kata a'la ya, kita sebagai seorang guru tidak akan mungkin bisa lari dari mengajar. Selama kita menjadi seorang guru, kita tidak akan mungkin bisa lari dari mengajar. Mau kita mengajar di kelas TK, mau kita mengajar di kelas SMP, kita akan mengajar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ketika kita mengajar, kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik dalam pengajaran kita dan menjadikan pendidikan kita terhadap anak-anak memiliki kelas yang tinggi. subhanahu <tabui> wa والله الله محمد الله الله الذي لا والسلام عليكم ورحمة الله di akhir kata beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini telah Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya, bersama Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita jalan kebenaran, dan Allah mengaruniakan kita kemudahan untuk mengikutinya, dan Allah menunjukkan kita jalan kebatilan, dan Allah mengaruniakan kita kemudahan untuk menghindarinya. Aku titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada kepada kalian semua beliau meminta nah, alas, en... ya keliha, beliau meminta ketika syekh keluar nanti jangan ada yang uh, jangan ada yang berdiri jangan ada yang menghalangi jalan beliau untuk keluar, cukup salamualaikum dengan isyarat dan beliau bisa keluar dengan mudah Zaku. ya dari sekalian Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh